Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mainin Kali ini kita masih akan membahas film bertemakan olahraga Film yang akan kita bahas kali ini bertema basket Tapi bukan basket biasa ya Yaitu permainan basket yang dipadukan dengan pertarungan Film ini berjudul Fireball Muay Thai Dang Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi yang belum nonton silahkan ditonton dulu ya kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Pria ini bernama Tai. Kemudian, Tai pergi menemui seorang wanita bernama Pang. Ingat ya, nama-nama tokoh di sini tuh aneh-aneh, bang. -aneh dan menanyakan tentang keberadaan saudara kembarnya, Tan Kemudian, Pang mengajak Tai ke sebuah rumah sakit Dan terlihat, Tan sedang koma Kemudian, Tai menanyakan apa yang terjadi dengan saudaranya Dan, Pang pun mengatakan Yang intinya, semua ini gara-gara basket Dia jadi seperti itu dan pelakunya belum tertangkap Tai pun merasa sedih dan bertekad untuk membalaskan dendam saudaranya Kemudian di suatu tempat, terlihat sedang ada pertandingan basket jalanan. Ada seorang pria bernama Dan yang sedang mencari talent karena dia ingin membentuk tim basket. Kemudian anak buahnya Dan yang bernama Muk melihat Tai dan merekomendasikan Dan untuk merekrut Tai. Mereka mengenal Tan tapi tidak mengenal Tai saudaranya, sehingga mereka mengira Tai adalah Tan. Dan karena ingin balas dendam, Tai pun bergabung dengan tim Dan. Dia memperkenalkan diri sebagai Tan saudaranya, bukan dirinya Tai. Kemudian mereka mengajak Tai ke markas mereka dan di sana terlihat seorang pria bernama Zing sedang latihan. Zing adalah kapten di tim ini. Kemudian untuk memastikan apakah Tai layak di tim ini dilakukan uji coba pertarungan antara Zing dan Tai yang berakhir dengan seri setelah mereka sama-sama mendapatkan pukulan telak sehingga Zing mengizinkan Tai untuk bergabung dan juga seorang pria bernama Ike. Dia tidak bisa bertarung namun dia ahli dalam dribble dan long shot atau three point shot ya. Kemudian terlihat para bos-bos dari semua tim, dan mereka pun membicarakan tentang kompetisi yang segera berlangsung. Peraturan di pertandingan ini, siapa yang pertama kali bisa memasukkan bola kering, dialah pemenangnya. Atau, tim siapapun yang mampu bertahan sampai akhir tanpa terbunuh, maka dialah yang menang. Dan pertandingan pertama pun dimulai. Awalnya mereka merasa kekurangan orang, karena tim mereka hanya berisikan 4 pemain. Kemudian datanglah seorang pria yang mirip Bam Samson bernama Kay. Muk dan Kay tidak akur sehingga mereka pun bertengkar. Di pertandingan terlihat kalau mereka melawan tim dengan orang-orang pembasket jalanan. Di awal pertandingan mereka diajar habis-habisan dan bahkan hampir kebobolan. Kemudian Muk yang menerima bola tidak mau berbagi dengan Kay, membuat penonton di luar lapangan memprovokasi Muk dengan mengatakan hal-hal rasis, sehingga Muk marah kepada penonton. Namun Tai mencoba untuk menenangkan Muk. Dan terlihat dari atas ada seorang pria bernama Ton, dia adalah orang yang membuat Tan menjadi sekarat Dan memenangkan pertandingan di tahun sebelumnya, sehingga tim dari Ton akan menunggu pemenang lain di final nantinya Singkat cerita, akhirnya mereka memenangkan pertandingan setelah Zing berhasil memasukkan bola ke ring musuh Di sini, Ton pun tidak tahu kalau Tan yang dia lihat adalah Tai saudaranya Sehingga akhirnya dia tidak sengaja membuka mulut, dan akhirnya Tai mengetahui siapa yang membuat Tan menjadi sekarat di rumah sakit Tai yang sudah tidak tahan langsung mengajar Ton, namun akhirnya mereka dipisahkan dan menyuruh Tai untuk lebih bersabar dan menyimpan pembalasan untuk di pertandingan final nanti. Di saat tidak bermain, Tai pergi ke rumah sakit untuk menjaga Tan. Pang yang melihat wajah Tai Memar menanyakan namun Tai tidak memberitahukannya. Sedangkan Zing saat tidak bermain dia bekerja sebagai seorang sales di sebuah toko elektronik. Kemudian Shin berpindah pada X terlihat X yang baru pulang melihat ibu dan adiknya sedang diusir dari rumah mereka dan disegel. Ik yang tidak terima akhirnya menyerahkan motornya, kemudian Ik berjanji kepada ibu dan adiknya, kalau suatu saat nanti dia akan membelikan rumah untuk ibunya dan menyekolahkan adiknya. Sedangkan Muk bekerja sebagai kuli di tempat pemotongan daging, dan dia memiliki istri yang sedang mengandung. Kayak yang memang nakal, dia lebih memilih skidipa pesawat di cup di saat tidak ada pertandingan. Suatu hari, Dan marah karena timnya hanya bermalas-malasan di atas sebuah rusun. Namun mereka mengatakan kalau mereka ingin bonus agar mereka lebih terpacu. Akhirnya, Dan membuat challenge. Siapapun yang bisa memasukkan bola kering yang ada di lapangan, mereka akan mendapat bonus. Akhirnya mereka pun dengan semangat saling mengejar. Hanya Kay yang keluar dengan lift dan menunggu mereka di bawah. Sisanya mereka saling serang sambil menuruni gedung dan rebutan bola. Bola yang berhasil direbut Ike membuat Zing, Tai dan Muk harus bekerja keras karena Ike begitu lincah menghindari mereka. Sampai akhirnya mereka sampai di dasar dan bola berhasil direbut Tai. Tai berlari menuju lapangan, namun ternyata langsung dihalangi Kai dan mereka pun saling bertarung. Sampai akhirnya bola terlempar ke sebuah kandang anjing. <tuk> <tuk> kandang anjing. <tuk> anjing. <tuk> Kenapa disensor si anjing? Nah itu bisa. Kemudian Zing membawa bola tersebut dan langsung dihadang tai, sehingga bola bergulir ke arah Egg. Egg langsung membawa bola ke tengah lapangan, namun dia terkepung. Dan merasa kalau dia tidak mungkin melewati mereka, akhirnya Egg melakukan long shoot dan mencetak angka. Sehingga akhirnya Egg yang memenangkan challenge tersebut. Di pertandingan selanjutnya, terlihat kalau musuh mereka adalah orang-orang berbadan besar. Tapi mereka semua justru tidak bisa main basket, jadi mereka lebih diuntungkan untuk pertarungan. Dan dari awal, kelihatan kalau Zing, Tai, dan kawan-kawan kewalahan menghadapi musuh ini. Namun akhirnya, mereka bisa memberikan feedback positif. Bos dari tim musuh yang merasa kalau pemainnya hampir babak belur, akhirnya melakukan hal curang dengan memberikan pemainnya senjata. Ik yang diandalkan di game ini harus bersusah payah untuk menghindari pukulan demi pukulan dari musuh. Hingga akhirnya, Tai dan kawan-kawan membantu membackup Ik dan melindungi Ik agar tidak terkena pukulan. Sampai akhirnya semua musuh dapat dikalahkan dan Ik akhirnya bisa fokus untuk melihat ring. Dan akhirnya Ik bisa mencetak angka dan membawa timnya menang. Kapten dari tim musuh yang tidak terima dengan kekalahannya kembali berlari ke arah Ik dan menusuknya dengan pisau yang berada di ujung tongkatnya. Hal ini membuat Zing dan Tai begitu marah hingga akhirnya Tai menghajar habis-habisan kapten tim musuh itu sampai meninggal. Namun akibat tusukan pisau di dada Ik membuat Ik akhirnya tewas. Hal ini membuat mereka sangat menyesal dan bersedih. Dan mereka pun saling menyalahkan, terutama Muk dan Kay, yang dari awal memang tidak pernah akur. Dan Muk kemudian mengatakan kepada Tai kalau kejadian dia dihajar habis-habisan sampai sekarat itu karena Kay berkhianat. Namun Kay meyakinkan Tai untuk percaya dengan apa yang dia percaya saja. Kemudian di suatu tempat, terlihat Dan dan seorang bos lainnya sedang bernegosiasi dan meminta tim Dan mengalah di pertandingan selanjutnya. Dan bos musuh akan membayar mahal itu. Dan pembicaraan mereka didengar oleh Zing, dan membuat Zing sedikit kecewa. Kemudian terlihat di sebuah pertandingan dengan lapangan yang diguyur hujan. Musuh mereka kali ini tak lebih hanyalah sekelompok preman pasar yang tentu saja tidak bisa bermain basket, bahkan tidak bisa melakukan shooting dengan benar. Bola didapatkan muk, namun muk malah memeluk bolanya dan tidak mau memberikannya kepada teman-temannya, sehingga akhirnya muk dihajar habis-habisan oleh musuh. Yang kemudian Tay datang membantu dan segera mengambil bola yang terlepas dari tangan Muk. Namun saat Tai ingin menggiring bolanya, kakinya dipegangi Muk karena Muk tidak ingin pertandingan ini dibenangkan timnya. Karena Muk sudah mendapatkan bayaran agar timnya kalah. Tay yang tidak tahu akhirnya Tay melempar bola ke depan dan berhasil diraih Ke dan melakukan dang sehingga akhirnya tim mereka kembali memenangkan pertandingan. Seorang antek-antek dari bos musuh yang kecewa kepada Muk mencoba memprovokasinya dengan kata-kata rasis. Hingga akhirnya kesabaran Muk habis Dan dia masuk ke kerumunan penonton Namun Muk akhirnya tewas setelah dipukuli dan dikeroyok oleh para penonton Zing yang mengetahui percakapan Dan dan bos musuh sebelumnya Berasumsi kalau Muk berkhianat karena disuruh Dan Dan itu membuat Zing begitu amat marah Namun Dan masih bersikukuh kalau cara itulah yang benar Hingga akhirnya Zing begitu amat marah dan memilih berhenti Tai dan Kai yang juga mengetahui itu akhirnya juga memutuskan untuk berhenti saat Tai kembali ke rumah sakit, dia melihat Pang keluar dan pergi dengan sebuah mobil, yang mana ternyata Pang menjadi wanita panggilan. Tai pun pergi mencari Pang, dan saat ketemu, dia pun akhirnya memarahi Pang. Namun Pang mengatakan kalau dia melakukan itu demi membayar biaya operasi Tan yang sangat besar. Akhirnya Tai mencoba memaafkan Pang, dan dia juga mulai berpikir bagaimana caranya, agar dia bisa membantu menghasilkan uang. Malamnya saat sedang di rumah sakit, Kai mendatangi Tai, kemudian Kai mengatakan kalau sebenarnya dari awal dia tahu kalau Tai itu bukan Tan. Karena Kai yang membantu membayar pengacara agar Tai bisa keluar dari penjara. Kemudian Kai menceritakan kejadian sebenarnya. Yang mana pada kompetisi tahun lalu, Tan, Ton, dan Kai adalah satu tim. Dan mereka bertekad untuk menjadi juara. Namun Tan saat itu membutuhkan uang untuk membantu Tai keluar dari penjara. Hingga akhirnya Tan tidak menepati janjinya kepada Ton. Dan itu membuat Ton marah sehingga akhirnya Ton mencoba menghabisi Tan. Sedangkan Kai berhasil selamat dan tidak melampakkan diri lagi. Sampai akhirnya dia kembali di pertandingan kali ini untuk membantu Tai. Di tempat bekerja terlihat Zing yang begitu tidak fokus ditambah dengan pembelian terus membawa Hal ini membuat Zing amat marah dan memilih berhenti dari pekerjaannya tersebut. Kemudian Zing mendatangi tempat latihan. Dengan amarah yang memuncak, Zing terus memukuli Samsak. Dan yang berada di sana mendengarnya dan melihat Jing sedang memukul samsak hingga hancur. Kemudian tak lama, Kai dan Tai juga datang. Dan mereka pun mendatangi Tan di rumah sakit. Sebelum bertanding, Tai pun melakukan ritual wik dengan Pang. Dan malamnya, terlihat tempat final akan diadakan berada di lantai dasar sebuah kapal. Dan pertandingan ini menemukan tim Tai dan tim Ton. Orang yang telah membuat saudaranya sekarat. Singkat cerita pertandingan pun dimulai Tai, Zing dan Kei benar-benar kesulitan melawan tim Ton Karena mereka selain jago main basket, mereka juga jago bertarung Beberapa kali Ton tanpa pengawalan dan perlawanan sampai di depan ring dari tim Tai Namun Ton yang tidak mau menang begitu saja memilih untuk memenangkan pertandingan dengan bertarung Karena siapa yang masih bertahan sampai akhir maka dialah pemenangnya Bahkan bola yang berada di tangan Ton sangat sulit direbut meskipun mereka telah mengepung Ton. Seorang pria yang bertarung dengan Zing merasa kesal karena dihajar oleh Zing sampai akhirnya dia mengambil ring dan melemparkannya kepada Zing. Namun lemparannya meleset dan mengenai lampu penerangan sehingga penerangan akhirnya diganti dengan lampu sorot kecil membuat pertandingan semakin dramatis. Musuh yang mulai gregetan akhirnya mengeluarkan senjata mereka. Begitu juga Ton akhirnya mengeluarkan pisau. Dan Kai sampai dihabisi oleh musuh yang memegang senjata. Namun, Tai berhasil menghindar; bahkan, Tai sudah hampir bisa membunuh Ton. Namun, melihat Kai yang hampir dibunuh, Tai melepaskan Ton dan membantu Kai. Kemudian, Ton mencoba menusuk Tai, namun pisau Ton malah mengenai temannya sendiri. Dan saat Tai lengah, Ton kembali datang ingin menusuk Tai, namun dihalangi Kai sehingga akhirnya Kai yang mendapat tusukan di dadanya. Hal itu membuat Kai sekarat. Dan Tai pun mendapat tusukan Ton saat kembali ingin membantu Kai dan akhirnya Kai tewas dibunuh oleh temannya Ton. Hal itu membuat Tai begitu marah dan langsung memukul mundur Ton. Temannya Ton yang ingin menyerang Tai kakinya dipegangi Kai yang masih sedikit sadar dan hal itu membuat Tai mendapat kesempatan untuk membunuh temannya Tai. Setelah temannya terbunuh, Ton kembali datang dan menusuk bagian perut Tai. Tai yang sudah tidak memikirkan rasa sakit akhirnya melipat pisau yang ditusuk Ton padanya sehingga jari-jari Ton terpotong dan kemudian mematahkan kaki Ton dan memastikan Ton mati dengan mengajar kepalanya Setelah itu, T terjatuh dan hanya bisa bersandar sambil menahan rasa sakit Kemudian, Shin berpindah dan terlihat Zing yang masih bertarung dengan teman Ton lainnya Hingga akhirnya, Zing berhasil memberikan damage dan dengan teknik Muay Thai-nya, dia bisa mengalahkan pria tersebut Namun, karena kelelahan, Zing pun tersungkur Tai yang melihat Zing berhasil, bangkit dan segera menuju Zing. Namun ternyata, Ton kembali dengan menusuk tepat bagian dada Tai. Dengan susah payah, Tai mencoba meraih ring basket yang sebelumnya dilempar. Setelah mendapatkan ring tersebut, Tai langsung memasukkan ke kepalanya Ton dan mematahkan lehernya. Sehingga dipastikan, Ton kali ini benar-benar mati. Dan setelah mendapat tiga kali tusukan, akhirnya Tai pun tersungkur dan ikut tewas. Tak lama kemudian, Zing kembali bangkit dan membuat seluruh penonton bersorak. Dan dapat dipastikan, tim Den memenangkan pertandingan tersebut setelah Zing menjadi satu-satunya orang yang bertahan. Kemudian, Sin berpindah ke rumah sakit, terlihatan saudaranya Tai sudah sembuh. Dan di tempat latihan, Zing didatangi Den dengan membawa anggota baru untuk timnya. Dan di sebuah kuburan terlihat foto Tai di sana, dan di bawahnya seorang pria yang kini menjadi gembel, yang mana... Dia adalah salah satu bos besar di sebuah tim yang kalah sebelumnya. Yang terlihat Tan berada di sana dan kemudian Tan membunuh bos tersebut. Dan bersumpah untuk balas dendam dan menghabisi semua orang yang bersangkutan di kompetisi. Dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita film Fireball Muay Thai Dang. Hal positif apa yang bisa kita ambil dari film ini? Tidak ada. Oke? Okay? Cukup jadikan film ini sebagai hiburan kalian saja, dan jangan meniru adegan tersebut di rumah. Sebenarnya, Indonesia juga memiliki film bola yang dipadukan dengan pertarungan, tanpa efek dan jauh lebih realistis. Namun tentu saja kita tidak akan membahas film itu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Mining. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe channel Mining. Setnya gue undur diri, dan... นิ้วกลับขักไม้